cek oke okay guys jadi di sini saya membuat tutorial yaitu aplikasi penghasil saldo yaitu saldo dana gratis nah nama aplikasinya adalah Bling Story kamu bisa mendownloadnya di playstore Store ya <tuh> oke okay. langsung saja kita login ataupun daftar nah aplikasi ini kurang lebih ya sama kayak aplikasi Indo Todai yang sudah bangkrut sekarang nah sama persis kan hmm. nah ketika kita login di situ sudah ada keterangan hadiah 285 perak itu sudah pasti gratis ya udah masuk Oke, langsung saja kita login. Wih, keren, keren, keren, keren. Ini ajak teman juga dapat duit loh. No. Sama kan? Undang teman dapat 7 juta. Wow, wow, wow. Sungguh terlalu. Oke, <laughs> saya tes masuk dah. Hmm. Baik hati, silahkan masuk kode undangan saya ya. Barangkali saya dapat cuan lumayan kan cuan dari game wih lihat settingannya dulu udah ada cacenya anjir. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. wow langsung kita masuk gimana ini klaim gratis hebat hebat Widih masuk nomor nomor ponsel nomor telepon guys hmm. nomor dana bisa juga melalui QueenBest Wih keren keren keren 0,01 USDT Sampai 100 USDT ya Oppo Gopay Mobil top up yaitu sebagai pulsa ya Berbagai kartu bank, Widi keren keren keren Jago Pusat Queen Wah, banyak amat misinya nilai satu dua tiga empat lima nah di sini aplikasinya ini ya harus kita download ya kalau kita sudah download ya sudah pasti sudah diberikan queen lah begitu katanya kan? saya juga baru mencoba nih coba dulu lihat mana pusat queen saya nih mana mana mana jamur keberuntungan Wah, apa ini ambil woh uh. belum ada queen gak ya saya Loh. bukan ini wah. iklan ini Bambang kemudian hmm. coba dulu deh barangkali dapat bonusnya Wih, saya memiliki, memiliki 8 tiket Hasil 1 juta per hari Apa ini? Hasil 1 juta per hari ini Mana ada yeah, Ini, nih, my iklan semua Ini, udah tau Terus, mana pusat misinya ini Oh, ini, ya, yeah, ya, yeah. berarti ini Memang kurang Kurang lebih ya, sama kayak <laughs> Today, No, sama loh Ini, suruh nonton iklan Oke, okay, saya nonton iklan Wuih, dapat 590 Poin Coba deh, saya tes Nice Mana queen saya ya? Belum ngerti sih main ini, gimana sih? Uh, oh, ini. Tuh kan guys, no. Udah 500. <laughs> 500. 1 perak. Coba saya masuk. <coughs> keren, keren, keren. Coba ini. Udah, sudah. Uh, ini lagi kan guys? 5000 poin. Oke, okay, terima kasih. Ini kok nonton iklan mulu sih? Wih, silahkan periksa, dapat satu juta. Ya coba tes dulu deh, barangkali aku kan itu. Get, wih, dapat ya guys, ini lagi. <coughs> Oke, okay, coba saya dapatkan, coba saya tukar doa. Mana nih, jumlah penarikan 285 ratus perak. Nice nice keren keren keren konfirmasi wih berhasil ditarik <hesitation> uh, ini sih Hai batu menelan tahun Oke. Okay. Get, oke okay, dapat. Nah, guys, jadi di sini adalah ada juga untuk undang teman. Dimana ketika teman kamu bergabung, sudah pasti kamu mendapatkan cuan sesuai ketentuan yang udah diaturkan oleh developernya mana Manakah mana kasaya saya riwayat penarikan, wih berhasil ya guys, nah disitu situ sudah <coughs> ada ketentuannya dan juga sudah jelas ya sudah berhasil metode penarikan dana nomor akun saya sudah tertera di situ, kuantitas 285 perak. Status pembayaran selesai. Wah wah wah. wah. Oke lah sekian dari saya. <tuh> Sampai jumpa. Terima kasih.